BBL lagi digendong oleh Pak Ayan Ini momen kemarin ya Di acara syukuran rumah baru Idola kesayangan kita Masya Allah ini sisa kemarin Mudah-mudahan rumah baru Idola kesayangan kita Membawa keberkahan Membawa kebahagiaan Dan membawa kenyamanan Amin Masya Allah banget bersahabat Bahagia sekali ya melihat Leslar Family Dikelilingi oleh orang-orang baik Pasangan ini pun juga kembali oleh Alayakun Sandal Putih Bilar kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Sisa kemarin, duh abang pipinya makin Menggemoy kayak kakek Aduh masyaallah banget ya, makin cabi Makin ganteng dan Makin mengemaskan Kita lihat juga tentunya banyak Tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Instagram, Hadinda Tamam mengatakan Abang El si sadar kamera, Masya Allah makin kasep dan pinter. Ada juga tanggapan dari akun Hakan Yati, Masya Allah teberkanlah. Iya benar banget, Abang semakin menggemoy. Saya selalu payan Leslar Family dan semuanya. Amin Allah, ma Amin. Masya Allah, begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini ada cidukan dari Papa B persahabat ya Yang sedang bertemu dengan Aswin Noval dan Bang Imon persahabat ya Kata Papa B nih yang tentunya mau cepetan keluar produk terbarunya MRB langsung aja tuh persahabat ya Hubungi Aswin Noval dan Bang Imon Untuk MRB mudah-mudahan terus berkembang Sukses lancar usahanya amin namun kita lihat juga dia Begitu banyak tanggapan juga yang diberikan di unggahan ini Dari akun Instagram Al-Fatih2612227 mengatakan Masya Allah semoga semakin sukses dan berkembang lagi Amin ya Allah Masya Allah Ada juga tanggapan dari akun Hakan yang Mengatakan masyaallah Allah Allah Semoga semakin dilancarkan apa yang dikerjakan Leslar bersama teman bisnisnya Berkah barokah buat keluarga kecilnya Amin Allahumma amin Amin. Doa-doa baik selalu kita aminkan Mudah-mudahan doa baik dari kalian diinjabah oleh Allah Kemudian juga selanjutnya kita lihat di unggahan Bang Yudi Masya Allah banget nih bersahabat 2 jam yang lalu Mengunggah video BBL dan Papa Bilar Abang L ekspresinya lucu banget di bersahabat Makin-makin menggemaskan Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Bang Yudi Gak berasa udah tambah gede, tambah gemesin nih Abang Fatih Katanya itu Masya Allah Makin gede makin mengemaskan Apalagi sekarang memang makin pinter banget ya Mudah-mudahan Abang El selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan semoga selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tua dan banyak orang Kita lihat juga bersama tiap banjir komentar di ini Salah satunya dari akun Fira Hartati245 Masya Allah, anak soleh muncul. Makasih, Om Yudi, vitaminnya sehat, sehat terus. Abang Al Fatih dan Papa Abang Al Fatih juga, Bang Yudi, Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, banget ya. Dan kita lihat juga bersahabat informasi dari fanbase Lesson Lovers Hong Kong ini diinformasikan ya, untuk Lesson Lovers Hong Kong akan ada acara silaturahmi hari atau tanggal. 19 Februari 2023 jamnya mulai pukul 13.30 sampai 17.30 tempatnya di Stinsa persahabat ya untuk info hubungi langsung Maria sebagai admin selamat ulang lovers Hongkong mudah mudahan persahabat Acara lancar, terus kompak, makin solid untuk selalu mendukung yang terbaik. Buat idola kesayangan kita, kita lihat juga kalimat caption info yang ditulis langsung oleh level lovers Hong Kong. Masya Allah, terkhususnya level All lovers Hong Kong, silahkan hadir di acara silaturahmi level lovers Hong Kong. Membuat makin erat hubungan, tali silaturahminya jangan malu. Silahkan datang aja tuh bersama. Jangan malu, silahkan datang untuk memperalat silaturahmi. Leslar lovers, mudah semakin kompak dan semakin solid. Masih menunggu, cidukan, dan kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya.